Hola Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Libra dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Libra kemudian kita lihat kedepannya seperti apa dan dibacain khusus dari sisi percintaan kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan, karir, keuangan, ataupun kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga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 pentacles kemudian ada the moon kemudian ada queen of cups. Oke, di sini kita lihat kita lihat untuk kamu ya. Dari kartu kita lihat di sini ada beberapa hal ya di sini aku lihat ada beberapa hal mungkin uh, dari sosok dia mungkin ya dari sosok dia yang aku lihat di sini yang kayaknya nggak mau ngelepas kamu banget dan kamu juga ngeliat gitu kayak apa yang dia lakukan itu kelihatan banget gitu loh Kelihatan banget dan uh, kamu bukannya kayak gimana kayak gimana ya tapi lebih ke arah ini orang benar-benar serius ke gue atau enggak, benar-benar serius ke aku atau enggak gitu ya. Kenapa? Karena dari apa yang dia lakukan gitu ya, apalagi kalau mantan atau uh, orang lama ya, yang benar-benar dulu pernah berhubungan dengan kamu, kayak kamu bisa aja gitu ya, karena aku ngeliat Libra ada di posisi di mana kamu pengen percaya bahwa dia itu berubah. Ya, dia itu udah berubah, gitu kan, dengan versi terbaiknya. Tapi yang aku lihat di sini, walaupun dia berubah pun, yang aku lihat versi terbaiknya itu masih tetap nggak cocok sama kamu, gitu ya, masih tetap kayak kurang gitu loh, lebih ke arah kurang gitu ya. Versi terbaiknya dia justru kurang ya, aku lihat di sini. Kenapa? Karena uh, energinya masih apa ya, kayak masih mixing gitu loh masih masih kayak back and forth back and forth kayak uh, maju mundur maju mundur maju mundur gitu ya which is aku ngeliat di sini uh, kalau adiktif gitu ya kalau adiktif justru atau sesuatu hal yang kayak uh, menjadi adiktif pokoknya gitu ya itu tuh justru kurang gitu loh, ya, kalau untuk kamu, dan kamu masih ngerasa bahwa, uh, gue pertimbangin nggak ya, gitu kan, sosok ini, dan yang aku lihat, kayaknya jangan, <laughs> jangan dipertimbangkan, gitu, karena aku ngerasa di sini kayak, apa ya kayak kayak ombak gitu loh kayak ombak menghantam gitu ya menghantam tebing gitu jadi uh, emang sekarang lagi pasang aja emang sekarang dianya ini sosok ininya ini lagi lagi cinta gitu ya lagi cinta lagi sama kamu lagi suka lagi sama kamu ya tapi nanti surut gitu nanti surut lagi gitu loh cintanya ya aku lihat di sini which is yang mana bikin capek kamu sih sebetulnya. Kayak kamu ada di dalam perahu terus ombaknya lagi, lagi gede gitu ya. Panik gak sih? Gitu kan. Terombang ambing gitu ya. Aduh. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai uh, karena ngelihat dia yang mungkin apa ya namanya. Sosok ini tuh kenapa gak bisa kamu lepasin atau mungkin gak bisa untuk dilepasin juga gitu ya. Karena the money is good yang aku lihat di sini the money is good dalam artian meskipun nggak wah banget tapi cukup banget untuk kamu gitu, da, apa yang dia kasih kamu seneng banget dengan uh, bahasa cintanya dia yang sering ngasih gitu ya, sering ngasih gift, sering ngasih hadiah. tapi di satu sisi hal tersebut tuh jadi kayak menormalisasi apa yang dia lakukan ke kamu dalam artian kayak yang sebetulnya salah. Jadi karena dia ngasih gift, terus mengulangi, maksudnya dia ngasih hadiah lagi untuk supaya dimaafin gitu kan, terus kemudian ngulangin lagi, ngulangin lagi, jadi kayak terombang ambing dan disitu-situ situ aja jadinya gitu. Ya aku lihat it's weird gitu loh. <laughs> Aneh banget gitu nantinya ya. Dan ke depannya pun aku ngeliat sini kalau aku ngelarang untuk apa ya namanya kayak untuk nggak berkomunikasi lagi dengan sosok ini pun nggak bakal bisa 100% terwujud gitu karena masih aja gitu masih aja ada koneksi gitu di antara kalian gitu dan itu emang cukup sulit gitu ya kecuali dari kamunya memang udah enough gitu ya udah cukup gitu seperti itu sih ya yang aku lihat kecuali kalau, kalau kamu nya udah cukup dengan uh, perlakuan dia dan kayak udah gitu kayak nggak mau lagi gue diginiin gitu kan ya seperti itu tapi demani ya tapi uangnya itu emang menjadi hal yang tempting gitu loh hal yang uh, bikin kamu tergoda gitu sebetulnya karena ya aku lihat di sini kayak bagus gitu loh bagus banget dari keuangannya tuh bagus banget ya di sini ya aku lihat seperti itu sih jadi sosok ini ngegoda ya menggoda kamu dan dia tuh suka ngasih hadiah-hadiah ke kamu ya sebagai tanda cinta gitu kan sebagai tanda cinta sebagai tanda maaf tapi kayak gitu lagi kayak gitu lagi ya karena demun ini cycle loh Kak jadi kayak kan Demonnya itu kayak sebulan sekali, ya. Dan yang aku lihat di sini pasti sebulan sekali ada aja, gitu ya. Aku lihat, ya, ada aja gitu kasusnya, ya. Dan yang aku lihat di sini, mungkin kalau kamu udahan, itu bakal udah juga, gitu ya. Uh, dalam artinya nanti lama-lama surut dan enggak bakal ngejar kamu lagi which is good sebetulnya ya, karena kamu memang harus uh, catch the bigger fish gitu loh kayak, kamu seharusnya bukan tergoda karena dia yang kayak gitu, tapi kamu seharusnya nangkap ikan yang lebih besar dibandingkan dia, gitu ya kayak, harusnya loh kayak, tapi untuk uh, untuk kamu yang merasa cukup, untuk kamu yang merasa, ah gue dengan dia kayaknya baik-baik aja Alvin gitu ya, meskipun dia kayak gini, tapi aku gak apa-apa, silahkan aja gitu, kalau memang seperti itu ya, karena uh, untuk beberapa orang memang kayak gitu nyaman gitu ya, kayak uh, paling berulang-ulang gitu kan, tapi nanti baikan lagi, which is bagus gitu kan, gak yang kayak ninggalin banget, tapi untuk beberapa orang, memang ada yang capek gitu ya, capek gitu kalau kayak gitu terus, gitu, jadi kayak, kata nggak maju-maju gitu ya. Dan untuk beberapa orang yang aku lihat. It's best for you to catch the bigger fish. Jadi lebih baik kamu mancing. Ataupun dapat ikan yang lebih besar dibandingkan sosok ini. Kayak gitu ya. <laughs> Oke okay, itu yang aku lihat untuk kamu. Bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.